Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatur makro di software Logitech ya atau mungkin kalau kalian menggunakan produk Logitech tapi nggak tahu sih untuk keyboard atau headset nggak tahu di sini saya menggunakan mouse dan saya di sini akan memberikan tutorial yang mouse ya mungkin untuk yang keyboard atau headset kayaknya sama aja tapi nggak tahu gitu saya karena belum pernah setting dan belum pernah pegang juga sih ya dan di sini kalian harus download dulu untuk software softwarenya kalian bisa download di website Logitech nya langsung kalau kalian pakai 64 bit tinggal kalian klik download aja langsung gitu dan nanti akan menginstal gitu dan mungkin kalau kalian pakai 32 bit dan tidak melihat gitu ya, 32 bit di sini bisa klik aja yang show all downloads dan ya tinggal kalian klik aja mungkin ini kenapa nih <laughs> nggak mau gitu ya ya pokoknya kalian download aja deh intinya gitu ya kalian klik aja dan sini misalnya kalian klik os-nya dan sebagainya gitu kalian klik aja dan setelah itu ya udah gitu dan setelah kalian download dan install kalian cukup buka aja untuk softwarenya gitu kalau belum jalan ya tinggal jalanin aja gitu ya dan nanti akan seperti ini dan nanti di sini akan ada update kalau kalian mau update silahkan cuman kalau kalian baru download sih kayaknya akan ada update langsung ya si kita akan edit aja dan nanti di sini akan muncul pak ya produk mana yang kalian punya atau produk mana yang kalian pakai gitu atau produk yang dicolokin ke PC atau laptop kalian gitu tapi di sini nggak tahu sih ya. kalau misalnya ada lebih dari satu produk bakal kayak gimana apakah bakal muter gitu ya kayak pilih senjata di Dino Crisis 2 atau kayak kepingnya gitu saya juga nggak tahu di sini kita akan klik aja karena di sini kita akan mengatur yang mouse ya klik ayalah dan di sini uh, akan ada lampu gitu ya, light sense dan di sini apa nih assignment ya. Jadi kita akan klik yang assignment ini dan yang untuk assignment ini kalian bisa atur ya untuk makronya. Misalnya contohnya di sini untuk editing, ctrl x dan di sini kalian cukup tinggal drag aja kayak gitu ya dan kalian cukup drag ke yang bulat ini. Dan di sini ada perintahan group dan di sini saya bikin sendiri ya untuk uh, softwarenya. Jadi kalian harus bikin di makro. Nah, jadi kalian bisa bikin di makro kalau nggak ada di sini. Jadi di sini delete juga. Di sini ada juga yang uh, tombol pinggirnya. Jadi trim start dan trim end ini. Khusus untuk saya kalau ngedit di Vegas ya, jadi biar lebih cepat aja sih pakai makro gitu Jadi daripada pakai shortcut dari keyboard Dan di sini kalian bisa cari sendiri kalau nggak ada Nah, kalian bisa bikin makro sendiri gitu ya Caranya adalah create new makro Misalnya kalian kasih nama nih, misalnya kasih nama makronya misalnya scope Kalau misalnya kalian mau uh, main game contohnya kayak game yang ada scope nya kayak CS, kayak PB, Overwatch dan sebagainya lah ya Contohnya kayak gitu Kalian bisa klik enter Nah, untuk di sini, kalian bisa pilih, gitu ya, saat kalian pencet, apakah tidak diulang, apakah diulang-ulang, gitu, saat dipencet. Jadi, kalau misalnya uh, di-hold, gitu ya, jadi kalau misalnya nih, kalau kalian tombol keyboard, gitu kalau misalnya kalian ketik di Google, misalnya, kak, Kak, kalau kalian tekan itu kayaknya nggak akan jadi satu kali kak, itu jadi bakal jadi banyak gitu. Nah, kalau kalian butuhnya yang kayak gitu, ya silahkan gitu. Kalian bisa pakai yang kak yang kayak gitu. Cuman kalau yang ini untuk yang no repeat, itu saat diklik itu cuman muncul sekali walaupun itu kalian tekan ya tombolnya. Nah, kalau yang repeat while holding, ini biasanya saya pakai untuk mic ya, karena mic itu kan nggak bisa satu kali tombol di on terus di off gitu. Walaupun ada untuk toggle uh, mic nya maksudnya uh, push to talk gitu ya. Jadi kalian harus uh, di hold gitu ya untuk ngomong gitu. Nah kalau kalian misalnya main game kayak CS gitu ya kalau nggak salah sih kayak CS atau PB itu atau pokoknya game yang reskopnya scope itu kayaknya nggak harus di hold gitu ya jadi kalian cukup satu klik aja jadi kalian pilih aja yang no repeat toggle ini saya nggak saya pakai sih ya dan sequence nggak saya pakai juga saya nggak ngerti juga tapi yang paling saya pakai adalah yang no repeat karena saya untuk ngedit dan untuk yang holding ini, jadi ya saat dipencet itu bakal jadi banyak gitu ya untuk uh, di untuk tombolnya gitu yang kepencetnya. Karena di sini saya ingin misalnya cs ya, di sini kita akan no repeat aja karena nggak akan diulang juga. Dan di sini untuk start now, uh, di sini kita akan recording ya, di sini kita start now, dan di sini kita akan record keystrokes, jangan yang lain-lainnya. Karena di sini kita akan uh, merekam tombol mana yang akan kita pakai untuk nge-scope misalnya. Nanti di sini akan muncul gitu ya, karena bisa langsung. Klik tombol mana yang mau kalian pakai. Misalnya kalian klik kanan gitu kan. Dan sini nanti akan muncul ya kliknya gitu. Klik kanan. Dan setelah itu kalian bisa klik stop recording. Dan setelah itu kalian bisa klik save. Nah setelah di save kalian di sini belum melihat kan di sini g berapa gitu ya, untuk tombolnya ada di g berapa karena kalian belum masukin gitu jadi kalian bisa masukin kemana aja sih ya sebenarnya dan sini juga kalian bisa melihat dpi safe jadi di sini kita akan ganti dengan scope ya kalian cukup drag kayak gitu aja tapi ya kalian harus drag ke yang bulatnya atau ya pokoknya sampai uh, mungkin yang namanya divisi pokoknya sampai biru gitu ya ini kayak gini contohnya kayak gitu atau yang bulat ini bisa gitu ya dan ini uh, basicnya sama sih kayak node di blender gitu jadi kalian tinggal tarik aja gitu ya yang yang bulat kayak gitu dan untuk mouse bebas ya untuk ininya untuk eh uh, profilnya misalnya kalian mau pakai G-Shift gitu bebas dan eh uh, sebenarnya saya nggak, nggak terlalu ngerti juga sih ya yang masalah G shift kayak ini tapi saya pakai default aja dan kalau misalnya di sini saya mau ganti fungsi awalnya di sini kalian bisa ganti ke uh, comments atau mungkin ke keys atau yang lainnya gitu kalian bisa cari gitu action dan sebagainya dan ya, eh uh, di sini kalian juga bisa mengatur-ngatur, gitu ya. Semuanya bisa kalian atur. Nah, cuman pertanyaannya yang masih saya bingung, ini gimana cara ngatur ke defaultnya gitu? <laughs> Karena sini kita sudah ganti juga sih untuk ininya. Dan ya intinya gitu doang sih Untuk tutorialnya gampang banget. Kalian cukup tinggal bikin makro yang baru. Dan kalian cukup dega aja sampai masuk ke sini ya. Sampai kalian masuk ke titik ini atau ke namanya. Dan sampai jadi biru gitu ya. Dan ya basicnya sama banget kayak blender. Dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Thanks for watching. Bye bye.